yang tajir di tahun 2021 dan suka berbagi kepada orang lain. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan, ataupun kuasa yang membuat suatu zodiak yang tajir, suka berbagi, dan tidak sombong di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah... Nine of Cup ataupun sembilan piala. Untuk zodiak Tajir tidak sombong dan suka berbagi kepada orang lain di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra mendapatkan kesenangan mendapatkan peningkatan keuangan peningkatan karir peningkatan kehidupan di tahun 2021 yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan itu semua dengan cara suka berbagi tidak sombong dan suka berbagi cerita ataupun berkomunikasi dengan orang lain yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan serta pintu rezeki seorang di perasaan diri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan disini menggambarkan seorang liberal merupakan sosok seseorang yang tajir kaya di tahun 2021 tidak sombong dan suka berbagi kepada orang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan Dan di disini seorang pasangan selalu mendukung tindakan seorang Libra Dan selalu merespon seorang Libra agar seorang Libra terus mendapatkan kehidupan yang lebih bagus dengan suka berbagi kepada orang lain Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician Cara umumnya The Magician itu diartikan mahir dalam hal yang disentuh, hal yang tidak disentuh mahir dalam segala hal Mampu mengatasi semua masalah dan mampu menjalani kehidupan dengan bagus, serta mampu menyimak dan mampu menjalani, serta membahagiakan seseorang di samping dirinya. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mampu dalam kategori kehidupan serta banjir rezeki di tahun 2021 namun di sini seorang libra diberikan masukan diberikan motivasi oleh seorang pasangan agar suka berbagi tidak sombong yang dimana di sini pintu rezeki akan selalu terbuka di tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah time of pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang kaya raya, tajir, suka berbagi dan tidak sombong kepada orang lain di tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan, kehidupan seorang Scorpio akan jauh meningkat drastis di tahun 2021 yang disimbolkan dengan ten of Pentacles yang dimana di sini seorang orang tua akan selalu memberikan dukungan, masukan serta orang-orang terdekat akan memberikan dukungan. Masukkan serta dorongan kepada seorang Scorpio agar lebih bagus dan bisa berbagi pada orang lain. Dan untuk support energinya adalah page of One Secara umumnya page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang kaya raya, tajir, suka berbagi dan tidak sombong di tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang anak. Yang disimbolkan dengan face of one yang berusaha membalas jasa budi ataupun membalas kebaikan orang-orang di sekitar, ataupun yang bisa dikategorikan seorang Scorpio akan suka berbagi dengan tujuan untuk membahagiakan keluarga dan anak Scorpio sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, sosok seseorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu di tahun 2021, mampu dalam kategori kehidupan, keuangan, dan suka berbagi kepada orang lain. Yang dimana ini menjadi dorongan kepada seorang anak dan mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak sepuluh sendiri, dan untuk zodiak yang ketiga adalah 9 of one ataupun 9 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, yang tajir tidak sombong dan suka berbagi kepada orang lain di tahun 2021, adalah seseorang yang bersedia Virgo di sini digambarkan bahwasanya seorang tirgo merupakan sosok seseorang yang suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka berbagi cerita, suka berbagi rezeki, dan di sini digambarkan bahwasanya seorang tirgo mempunyai usaha dan ia ingin mencari sebuah rekan ataupun berbagi pekerjaan dengan orang lain yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. di sini digambarkan bahwasanya perekonomian seorang tirgo sangatlah meningkat drastis di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo akan membuka satu usaha, satu cabang usaha, satu usaha tambahan yang memerlukan bantuan orang lain dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo suka membagi cerita kepada orang lain bagaimana caranya untuk mendapatkan kesuksesan di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik. Of card. Secara umumnya, kenaikan OFK itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tiga tahun dan di sini menggambarkan sosok seseorang. Oh, no, itu merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain, dan merupakan sosok seseorang yang tajir di tahun 2021 yang dimana di sini seorang Virgo memerlukan tenaga ataupun bantuan dari seseorang yang usianya dibawa 30 tahun, memerlukan tenaga bantuan dari orang-orang yang sudah dewasa, dikarenakan di sini seorang Virgo digambarkan, bukan sebuah usaha tambahan ataupun usaha sampingan. Dan jika karakter the magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani kehidupan dengan bagus, sudah berbagi kepada orang lain, dan disinilah pintu Meski selalu terbuka yang dimana disini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mampu untuk berbagi kepada orang lain dan untuk zodiak yang keempat adalah six of one ataupun enam tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana disini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang rajin suka berbagi dan suka memberikan solusi kepada orang lain di tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya Six of One itu diartikan secara umumnya adalah pencapaian kemenangan. Jadi di sini seorang Cancer mendapatkan pencapaian kemenangan, mendapatkan karir yang bagus, keuangan yang bagus, mendapatkan sebuah motivasi, mendapatkan respon aura yang positif dari orang-orang di sekitarnya. Dan di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang kaya, tajir, tidak sombong dan suka berbagi kepada orang lain yang dimana disini pintu resikinya akan selalu terbuka di tahun 2021 menutup support energinya adalah King of Sword. secara umumnya King of Sword itu diaplikan seseorang yang sudah matang perjalanannya, seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang suka berbagi terutama kepada Orang-orang yang lebih tua darinya ataupun orang yang sangat membutuhkan. Dan jika kartu the magician kita hubungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mampu mendapatkan keuangan yang sangat bagus di tahun 2021 Kehidupan dan mendapatkan pencapaian kemenangan di dalam kategori karir dan pekerjaan Yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan Sehingga seorang Cancer suka berbagi dan tidak sombong kepada orang lain dan di sini, seorang cancer suka membantu orang-orang yang lebih tua daripada seorang cancer sendiri dan orang-orang yang sangat membutuhkan tanpa memilih dan memilah. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang tajir, kayak tidak sombong dan suka berbagi kepada orang lain di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak libra, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Virgo dan yang keempat adalah zodiak cancer